Trending 2 di Jux Alhamdulillah lagu sekali seumur hidup Persahabat ya, Masuk trending nomor 2 di aplikasi Jux Selain itu Bunda Lesti Kejora pun Trending 5 di aplikasi Jux Ini keren banget persahabat ya Lesti Kejora kembali trending di aplikasi Jux Nomor 2 persahabat ya Lagu sekali seumur hidup Nomor 5 Lesti Kejora Good jobs. Masya Allah mudah-mudahan Bunda Lesti selalu bersinar sang kejora tak pernah padam Masya Allah, luar biasa kemudian persahabat disimak juga ini ada kabar viral yang kita dapatkan persahabatnya viral Marisa Ica perlihatkan story RB yang berisi orang yang dengar dari satu sisi pasti anggap gua psikopat narasi yang berhasil ngebunuh karakter orang kita lihat persahabatnya Tentunya di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari akun ismi sel 69 mengatakan ya sudah sih terima aja kan selingkuh oh, udah pasti salah sekalipun Lesti yang mukul duluan kamu tetap salah Bilar kita lihat juga persahabatnya untuk isi story Rizky Bilar perhatikan sebuah kejadian demi kejadian yang terskema dengan rapi permainan yang ciamik dari mastermind kejadian yang membuka lebar-lebar mata gua siapa yang pura-pura baik mana oknum yang manfaatin namun ada sebuah kalimat yang dilingkari ini persahabat ya gua mungkin salah namun di dalam kejadian justru ini lebih banyak orang lebih zalim daripada gua itu kalimat dari Rizky Billar, ya Kalimat yang dilingkari di unggahan ini, Rizky Billar akhirnya ngaku salah juga, persahabatnya mungkin salah katanya tuh. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun penganggur Lesti Alpati. Di situ dikatakan, udah pak fokus ke kesalahan sendiri aja, perbaiki diri lebih baik. Udah nggak usah mikirin pihak lain. Ingat kata Bunda L, fokus aja diri sendiri, selalu positif dan melakukan yang terbaik Jangan terus-terusan blunder Itu kalimat caption yang dituliskan Nah ada lanjutan, untuk semua fans dan followers sebagai manusia Kita harus selalu dapat mengambil pelajaran Yang baik, yang jelek, jangan ditiru, yang baik tiru ya Itu kalimatnya persahabat Untuk berikutnya kita lihat juga ada sebuah kabar viral kembali yang kita dapatkan bahwa Rizky Bilar tegas mengaku tidak menyesal dan tidak bersalah Ini alasannya persahabat ya Alasannya ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar Yang tentunya tidak menyesal persahabat ya Dan tidak bersalah Adek Erfil sebagai kuasa hukum Rizky Bilar secara tegas menceritakan alasan apa kliennya tidak menyesal dan tak bersalah kita simak persahabat ya di penyampaian kuasa hukum Rizky Bilar ini akibat sumber itulah akhirnya klien saya jadi bulan bulanan netizen ujar adik itu tentunya diwawancara hari Senin kemarin persahabat ya agar polisi netral pihak Bilar meminta perlindungan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo Wow ini luar biasa banget persahabat ya. Ya kalau permintaan Rizky kepada kita agar ini diselesaikan saja secara damai sama Lesti katanya. Ternyata Rizky Bilar itu minta damai kepada Bunda Lesti kejora. Ini langsung disampaikan oleh pihak Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya ya persahabat ya adek Erfil menurung. Menurut adek, Lesti tiba-tiba umroh, padahal kabarnya Lesti dalam keadaan sakit. Ini juga menjadi pertanyaan dari pihak keluarga Rizky Bilar. Menurut adek persahabatnya, Lesti tiba-tiba umroh, padahal kabarnya, Bunda Lesti dalam keadaan sakit. Itu yang dinyatakan. Harus tidak usah dulu berangkat, ini kan dianggap seperti penyidik itu budak dia, sesal sepupu Bilar ini. Wow! Kalimat-kalimat inilah persahabat ya, yang membuat salvo warganet. Penyidik itu dianggap sebagai budak Lesti Keciora. Hingga tanggapan komentar pun tentunya banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Ari Jayanti FAF mengatakan makin garis respect sama B dan keluarganya. Gak ada yang gentle dalam menyelesaikan masalah. Pernyataannya gak ada yang bijak, cuma pada ngeles, membenarkan diri dan mau lepas tanggung jawab. Dan terlihat sekali lebih mengkhawatirkan kerugian ekonominya, bikin narasi bahwa korban seolah berbohong tentang sakitnya. Padahal sudah ada visum, laporan, dan keterangan sudah lengkap. Itu kalimat tanggapan. Komentar yang diberikan dari salah satu netizen. Kita lihat juga persahabat di kabar selanjutnya, ada sebuah artikel yang kita dapatkan yang diunggah oleh akun Stanford Lesti. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memastikan untuk memeriksa penjaga rumah Lesti Kejora sebaik saksi dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh suaminya, Muhammad Rizky alias Rizky Bilar. Kami akan melakukan pemeriksaan terhadap penjaga rumah siang ini, kata Kasih Humas, Polresto Jakarta Selatan AKP Nur saat dihubungi di Jakarta Selatan. Ia menegaskan untuk saat ini hanya penjaga rumah yang akan diperiksa. Tuh, ini kabar juga untuk semuanya bahwa hari ini, Forest Metro Jakarta Selatan memeriksa penjaga rumah Rizky Vilar. Kita doakan saja persahabat ya, ada tentunya titik terang yang kita dapatkan dari permasalahan ini. Selanjutnya kita ke unggahan Hendi Pratama persahabat ya, mengunggah sebuah kalimat. KDRT artis, insiden kanjuruhan, penembakan Brigadir J, penembakan istri TNI. Sejak kapan bangsa ini berkiblat pada kekerasan sebagai solusi? Apakah keramahan kita selama ini hanya kepalsuan? Apakah kita secara kolektif menyimpan kemarahan? Wow, ini tentunya betul sekali, bersahabat ya. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan. Saya sebagai penyidik mulai mempertanyakan ini. Kalian juga khawatir nggak? Wow, bersahabat ya, sebagai penyidik tuh, Bapak Henry pertama ya. Kita doakan saja mudah-mudahan bangsa kita tidak ada lagi kekerasan dalam tentunya hal apapun kita support, kita dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita terkhusus Bunda Lesti Kejora mudah-mudahan selalu dikuatkan selalu diberikan kesabaran kemudian selanjutnya disimak juga persahabatnya kabar viral kembali kita dapatkan mengenai video keributan antara Mas Wawan dan Mbak Wawan di depan rumah Leslar. dikira banyak orang yang ribut itu adalah Lesti dan Bilar. jangan mau kemakan hoax guys Kejadian aslinya nih persahabat ya Perhatikan Ini kejadian asli Jadi jangan sampai termakan Tentunya hoax Banyak sekali persahabat ya Ternyata yang percaya Bahwa yang ribut itu Adalah Lesti dan Rizky Billar. Tetapi di video ini persahabat ya Video viral yang kata orang Suara Lesti dan Rizky Billar ribut ini perekam video yang viral, persahabat ya. Perhatikan. Ini masih kejadian ribut antara Mas Wawan dan Bawawan, persahabat ya. Sebenarnya yang berantem itu kan wartawan, bukan Leslar katanya tuh. Dan kita lihat nih, ada tentunya orang dari dalam rumah. Ini keluar untuk melerai, persahabat ya. Ternyata ini dari tim Lesti yang menegur keributan. Ini dari tim Lesti ya yang menegur keributan kita tentunya lihat juga di video ini bersahabat ya. perhatikan dan ini adalah orang yang memakai baju biru ini orang yang berantem kata netizen suara bilar padahal ini orang yang bersahabat ya. wartawan yang berantem sama mbak wawannya, jadi jangan sampai termakan kabar hoax banyak sekali memang orang-orang yang percaya bahwa yang ribut itu adalah Lesti dan risti Bilar. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lestari.LestiFatih.lovers Perhatikan di kalimat caption panjangnya yang dituliskan. Gue cuman mau bilang kepada yang terhormat Bapak Pengacara farhat Abbas yang ribut anjing-anjingan itu bukan Lesti dan si Bilarnya. Yang ribut itu wartawan farhat Abbas. Kalau ada yang heboh selalu ikut campur. Mending fokus jadi pengacara dan cari klien. Jangan ngurusin yang bukan urusan lu. Selalu ikut campur gak cuma netizen yang bisa dikibulin. Si Farhad Abbas juga bisa dikibulin sama berita hoax. Miris pendidikan tinggi tidak menjamin orang menjadi smart. Seorang Farhad Abbas juga bisa percaya dan bisa dikibulin sama berita hoax. So for you, Farhad Abbas. Wow! ternyata pengacara Farhad Abbas itu percaya bersahabat ya bahwa keributan itu adalah antara Lesti dan Rizky Bilal padahal kan sudah terlihat jelas yang ribut itu adalah wartawan jadi untuk semuanya jangan sampai kita percaya dengan hoaks, apalagi kabar-kabar yang tentunya tidak tahu kebenarannya kita yang real-real aja Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru. Kabar baik, kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bang ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.